Senangnya lama nanti sampai bila pun ku tak pasti bertanya kabar melalui cinta jarak sekali bertemu kau namun ku tahu dia setia. Dan di sini tetap penunggu berada jelas di mataku kasih tak kuat terhadap aku satu menunggu kata putusmu sayang tidak berhenti berharap